Kita coba ya, teman-teman silahkan Anda tuliskan dari pertemuan 1-5 hari ini Itu ingat apa sih kata-kata yang paling diingat Jadi misalkan, computing gitu ya Di situ saya akan tutup kamera, kayak gitu ya, teman-teman Jadi silahkan yang paling diingat dari materi kita ya, dari materi kita Apapun itu Sudah siap teman-teman semua?